Leluh tubuhku, buku, tenangkan hatiku yang merindukanmu. Aku tak ingin kau tinggalkan sendiri lagi. Lekaslah kembali usilah suci yang ada di hatiku.